Tentunya hadiah sepeda motor yang diberikan cukup luar biasa. Tentunya mahal, per ya. Ada sebuah ucapan tentunya dari Lesti Kejora untuk Rizky Bila. Di situ tertuliskan, Happy Birthday sayang. Luar biasa, per sahabat ya. Tentunya selamat ulang tahun sayang diberikan oleh Didi Lesti Kejora. Mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kelancaran Amin. Ya Rabbal Alamin. Ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget nih percakapan komentar dari kakak ipar dan adik ipar, para ya, kita lihat dari Bang Beni Mulyana mengomentari postingan Rizky Bilar, para sahabat yang luar biasa tentunya. Kakak ipar dari Rizky Billar ini berkomentar kalau makanan kasih abang semua aja sini biar gemuk, luar biasa, para sahabat ya, ada komentar gercep dari Rizky Billar Di situ mengatakan, Add Benny Mulyana Sopian, Abang apa Aami ah, ah, sekarang? Wow. <laughs> Siap siaplah add Adlin Rambe kirimin abang ipar gua pisang goreng Aduh, bikin ngakak para sahabat, ya Tentunya Kedua cowok ganteng ini Membuat kita semakin ketawa bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan Kepada mereka, amin Ya robbal alamin Posen tersebut juga telah diunggah Teri post kembali para sahabat, ya Tentunya oleh akun Instagram Leslar underscore history ada kalimat caption juga yang dituliskan ya Tuhan seneng banget loh mantan dan masa depan akur wow. Tentu dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Arcil APTR mengatakan ini abang ade ipar Kenapa gumus apa ah, sih? Sama mertua disayang sama kakak ipar disayang Wala si otstas luar biasa war ya. Tentunya kasih sayang diberikan oleh Kedua keluarga, mudah-mudahan tentunya mereka dilancarkan dan disukseskan untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat mudah-mudahan ada kabar baik dan cidukan vitamin manja dari idola kita tetap pandengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi? Tersebut, silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.